hey yo what up geng balik lagi di channel gue detektif slot dari si penyelitif slot gas hari ini oke okay, di hari ini gue bawa modal yang receh banget guys ya di seratus ribuan, guys ya dan sudah aja kita gaskan di TKP nya ya ya TKP nya apa ini ya lagi-lagi bersama kakek sialan ini ya di Gets of Olympus guys ya oke okay, jadi jadi sih, gas sore ini juga yang mudah uh, <coughs> mudah-mudahan kita bisa dapat Cuan guys saya dapat profit jutaan rupiah guys jadi ya. ke pola gacor pola rakitan gue yang gue bawakan hari ini yang mudah-mudahan bisa bikin eh uh, putaran hari ini mantap ya Oke okay. jadi <tuh> di sini gue mau informasikan ke kalian semua juga kalau gue masih setia gue masih stay bermain disitu saya retro 777 guys ya Ya, di situ selalu gacor dan terpercaya guys. aku selalu profit, selalu juan di sini. Jadi buat kali semua yang cari situs gue gua rekomendasikan banget ini kalian gaskan aja ke situ sini guys ya. Waduh, ini barusan tumble sudah di 58.000 tapi nggak dia sama kakeknya. Sayang banget guys ya. kita nggak apa-apa karena ini masih awal-awal putar guys ya. Kita masih mau panasin mesinnya dulu nih. Ya, sekaligus sama kakeknya kita panasin ya guys ya. Siapa tahu dia bisa Wah gila-gila tambahnya nih coy tambelnya coy aduh udah cantik banget tambahnya tapi lagi-lagi gak diangkat sama kakeknya memang sialan ini nih, ya. memang sialan ya kakek ini memang cocok dipanggil sialan ya ah, aduh birunya oh, oke okay, mantap dipecah ke batu birunya cincinnya dong oh, coba <coughs> pada kali empat waduh di juga sama kakeknya ya <coughs> eh nih guys ya buat kalian yang yang setia banget sama channel ini ya Kalau kalian tinggal suara gua agak beda ya Gue minta maaf sebelumnya karena gua lagi gak enak badan ya Tapi gua tidak menghentikan gua untuk tetap cari Aktif cari uh, Cuan ya cari profit ya di situs ini ya Dan b -nggak, b bikin gua itu stop buat bagi-bagi uh, Pola-pola gacor buat penonton-penonton gua ya Oke okay, jadi oleh karena itu ya kalian yang lagi nonton sampai menit ini dibantu like ya dibantu komen dibantu share ke teman-temannya sekiranya mana slaughter kayak gua juga guys ya. dibantu subscribe ya, jangan lupa juga nih Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari detektif ya, ya. udah nama channel ini, detektif ya karena aku selalu aktif olah-olah TKP ya oke okay, ya karena tampak di channel ini juga enggak ada apa-apanya ya oke okay. <tuh> Ya, Sejauh si -si ini kita lihat dari tadi pecahannya bagus guys ya Tapi belum dianggap sama kakinya Sedikit membosankan ya Ini kalau kalau kira-kira nggak ada lagi mungkin gua bakal buy spin aja nih ya <tuh> Oke okay. uh, Sebentar guys ya Ini langsung saja kita gas lagi di pulau selanjutnya Di spin cepat 10 kali ya langsung dikasih skechers Empatnya guys ya Waduh waduh waduh Baru lagi kepikiran setelah 10 sketch eh, 10 spinnya gue mau buy spin rupanya udah dikasih ya udah dikasih langsung sketch gratis sama mantap mantap ini spinnya langsung di wah gila kolek tambah lah cuy mantap pecah lagi dong mantap dikasih batu ungunya hijaunya oke okay. ini kalau nggak kuning merah nih oke okay, merah ya kuning oh cincinnya ternyata guys ya oke okay, kalian 6 kali 5 wah gila ini pasti sensasional wanjir-wanjir-wanjir gue baru bilang apa, ya? langsung dikasih sensasional 389 ribu waduh-waduh mantap banget wah ini sketser gratis memang wah gacor banget ya ini jackpot banget ya wah ini kalian dengar nih ya kalian dengar bunyi koinnya coy sopan banget di telinga ya ini ciri khasnya sensasional ini kalau bunyi kayak gini nih ya wanjir-wanjir wanjir gila-gila ya hitung-hitung sketser gratis dikasih ginial memang Wah, gak bisa ngomong lagi gua, guys. Gua sampai gak bisa ngomong lagi, guys, ya. Jadi, bakal kali sudah langsung gaskan bareng. Gua bareng uh, bareng gua juga kita sama-sama cuan di sini, ya. Oke, okay, ini kita lanjut lagi, coy. Oke, okay, batu birunya dipercaya. Ih, uh, diangkat lagi mah kakinya mantep Oke, okay, walaupun tanggalnya cuma ribu enggak apa-apa, ya. Sekaligus kita sekumpulin total penggalinya ini, coy. Oke. Okay. Ini dah auto autokonik guys ya karena sudah ada kali duanya guys. Oke, okay, tambah 5.000 dikali 17 ya dapat 98.000 ya di casino nice ya lumayan. Sekali nambah-nambah kemenangan kita coy. <coughs> Oke, okay, ini spin kita masih ada 7 ya. Ya, dapat dengan 7 ini ya. Kita lihat aja ya. Siapa tahu 7 ini uh, angka 7 ini angka gacor guys ya. Ini angka angka 7 ini apa sih namanya Keramat banget angka 7 ini, ini Angka 7 ini gacok bawa-bawa ya guys ya Kayak sih ini retro 777 guys Anjay eh, Anjay perkalainya mantep Ya tampilnya tapi tampil uh, tampilnya gak mantep ya Kecil banget tampilnya coy Oke okay, jadi di sini kita dikasih Nice lah Oke okay, ini satu spin Last spinnya, kakek waduh enggak dikasih lagi ya Nggak dikasih lagi jadi schedule gratisan ini dikasih 687 guys aduh aduh perut gue enggak enggak saya sorry guys ya agak barusan sendawa gue oke okay. kelas okay, pinnya Oke okay, udah kosong guys ya. Oke okay, ini gua coba gali lagi guys ya gua coba gali lagi ini siapa tahu Uh, kita bisa tembus sampai jutaan rupiah ini guys ya soalnya gue ini masih rada-rada apa sih namanya kurang guys ya gue ngerasa kurang ya dan sejauh ini eh, selama ini juga kalau profit itu segini-segini doang guys ya kali ini gue mau coba tembus sampai jutaan ya tapi dengan <tuh> tapi tentunya dengan pola rakitan gue dong pola yang gue uh, anjur kali tuh banyak nyantuk mak Ya, tambah 8000 dikali 9 coy, ya. mantep ya dikasih nice 232.000 ya lumayan ya lumayan ya lumayan cuy Wah ini malam memang lagi gacor-gacor guys Oh iya ini guys ya mau informasikan satu lagi nih guys ya Kalau kalian mau jadi join grup telegram guys ya Ini linknya ada di kolom komentar Kalian bisa klik kalian langsung join di grup telegram ya Kenapa aku menawarkan grup telegram ini jadi ya, Di sana ada updatean an polos Satu kali 24 jam guys ya, Dan juga ada informasi-informasi Jam berapa lagi gacornya guys ya Jadi gue sangat Menyarankan buat kalian Eh petir birunya nyantol lagi coy Jadi gue sangat menyarankan buat kalian Langsung join ke grup itu ya Karena Informasinya sangat bermanfaat guys ya, jadi kalian bisa dapat informasi sebagus itu ya Bener-bener bisa bikin kalian gacor ya guys ya Oke, ini gue langsung buy speed di ribu, guys ya. ya Kenapa ya, kayak yang gue bilang tadi guys ya Panas ya guys ya, gue ngerasa kurang banget nih ya nah, Ini bagian dari pola gue guys ya Pola, hancur ini spin pertama ya, mantep ya Dikasih perkaliannya kayak gini Wih, diangkat lagi, konekin dong Oke, diangkat lagi, mantep coy Oh ini feeling gue Skechers satu ini bisa meledak nih guys ini yakin gue di Skechers satu ini RTP-nya pecah di sini guys ya Wah gue udah mencium aroma-aroma kegacoran di Skechers satu ini guys Oke ini dapat jam pasirnya Tapi nggak dikaliin Jangan kak lagi Ini anjir kali 25 anjir, anjir anjir anjir Gila gila gila pecah lagi dong Oke mantap dikasih batu merahnya Waktu juga seribu dikali Tiga delapan coy gila lah Sudah berat sensasional merah Enam ratus lima puluh tiga ribu guys Wah gila-gila-gila ini udah total penggalih tiga puluh delapan kali Wah ini sengit ini ya Ini perkalian gue antara gue dengan kakek ini sengit nih ya Antara detektif dan kakek kuntul ini ya guys Ini sengit nih, nih. waduh anjir Kalian lihat sendiri ya Total penggalinya sudah tiga puluh delapan kali membara bara begitu guys Wah anjir Ayo dong ayo dong Ayo dong kasih lagi kip. Kasih lebih lagi dong harus pecahnya bagus nih ya oke mantap dikasih batu kuningnya cincinnya oh ternyata batu biru guys ya jump pasirnya eh jump pasirnya dong oke dikasih cincin oke wah hancur ini udah auto connect auto connect ini guys ya 39 ribu 41 langsung jabrek lagi guys ya sensasional 1.600. juta gila gila gila gila gue bilang apa guys ya ini perkiraan gue ya takaran gue memang tepat banget ini timing gue memang pas banget ya Wah, anjir, anjir, ini balik modal banget, ini coy! Ya. Tadi kita buy spin jalur aparatus, dan ini udah lebih-lebih banget. Ini kemenangan kita sekarang, udah 2 juta 400-an, guys. Wah, angkat, oh ini udah auto connect guys? Ya, 52.000 ribu, guys. Tiga 43 langsung jompre 2 juta, aduh, anjir, anjir, gila, gila, gila, gila, gila. Wah, gila, gila, ini langsung dikasih sensasionalnya 2.236.000 juta ribu. Wah, gila, ini dulur tugal gue banget, guys. Dari 800 ribu tembus 4 juta anjir anjir jadi buat kalian semua langsung gaskan aja lah guys ya ini udah terbukti banget banget terus emang gila banget ya Wah ini kena mental gue nih wah anjir itu last pinnya tadi kali 12 ya tapi gak nyantol ya anjir anjir ini tembus 4 juta 600 guys Wah gila gila gila ini gue coba gas lagi guys ya di, uh, di spin cepat 10 kali last, uh, dan ini bakal jadi last pin gue guys Kalau gak ada lagi gue bakal caw ya ini udah profit banget anjir ini udah kayak gini memang enak caw aja guys ya Wah, gila-gila-gila, sengit banget ini. Jadi buat kalian semua, gue udah, gak usah bingung. Langsung gaskan di situ retro 777, guys, ya. Bareng gua kita profit di sini, coy. Oke, ini last penyakitnya. Oke, ada lagi, saya thank you buat kalian semua, yang sudah menemukan, mudah-mudahan rezeki besar selalu minta tinggi kalian. Sekian, ulang TKPR ini. Adios.